Setelah itu, hiruk pikuk di sekitarnya tampaknya mereda sedikit demi sedikit. Mata itu yang melihat sosok-sosok ini dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan yang kaya. Jelas, Gunung Mang menjadi penghalang yang lebih besar dibandingkan dengan Istana Empat Titans yang baru terbentuk. Di tengah kesunyian ini, Lindung mengamati lima individu. Empat dari mereka mengenakan gaun merah darah dan wajah mereka dipenuhi dengan kesombongan dan kesombongan. Namun, riak samar namun menakutkan yang memancar dari tubuh mereka. Membuat orang lain sadar bahwa mereka memang memiliki kualifikasi untuk bertindak dengan cara yang sombong ini. Di antara mereka berempat, ada seorang pria mengenakan pakaian hijau. Pria itu memiliki kedua tangannya di belakang dan dia cukup tampan. Alisnya tidak memiliki kesombongan yang sama dengan empat lainnya. Namun, saat dia berdiri di antara mereka berempat, dia menampilkan aura yang unik dan mulia. Bahkan, mereka berempat memucat jika dibandingkan dengan dia. Jelas, di antara lima Raja Mang Mountain, dia harus menjadi Raja Luotong yang misterius. Seorang ahli top yang berasal dari suku Sembilan Phoenix. Suku Sembilan Phoenix juga merupakan suku penguasa yang berasal sejak zaman kuno. Aura mulia mereka mirip dengan sikap bangga suku Celestial Demon Marten dan keagungan jauh suku Naga. Pria berpakaian hijau itu memandang ke arah istana empat titans yang jauh dengan gaya acuh Tak Acuh Namun, tidak seperti empat individu di sekitarnya, dia tidak mengejek mereka. Tentu saja, ini bukan karena dia lebih sopan daripada mereka. Sebaliknya, itu karena dia berpikir bahwa mereka tidak layak mendapatkan perhatiannya Kami belum memulai pertarungan Sky Battle Arena Apa yang bisa dibanggakan? Komandan Iblis Naga Langit jelas dipenuhi dengan kebencian terhadap Gunung Mang Oleh karena itu, dia tertawa setelah mendengar ejekan pihak lain Ha, Heaven Dragon, kami baru saja bertemu beberapa waktu lalu Namun, sepertinya kamu menjadi jauh lebih sombong Seorang pria mengenakan gaun merah darah terkekeh sambil menatap Heaven Dragon dengan mata mengejek. Orang ini disebut Teng Feng dan dia adalah Raja Timur dari Gunung Mang. Pasti karena dia berhasil mendapatkan beberapa sekutu. Berdiri di samping Teng San, Raja Teng Teng Selatan melirik Lindong dan Little Flame. Sebelum dia mengejek, kamu harus menjadi komandan iblis baru dari Deep Lightning Mountain. Apakah aku benar? Aku telah mendengar banyak rumor tentang kamu baru-baru ini. Itu benar. Istana ilahi yang misterius ada di tanganmu. Benarkan. Petik 2. Mata lindung menyipit setelah mendengar kata-kata istana ilahi misterius. Banyak orang tahu bahwa itu adalah treasury item ilahi. Tetapi hampir tidak ada orang yang tahu bahwa itu sebenarnya istana ilahi yang misterius. Namun, pihak lain telah berhasil mengidentifikasinya dengan segera. Kemungkinan bahwa mereka juga cukup berpengetahuan tentang Istana Ilahi Misterius. Barang itu memang milikku, namun, tidak ada alasan bagi aku untuk menyerahkan sesuatu yang mendarat di tangan aku. Kata Lindong sambil tersenyum. Raja Timur tengfeng Feng tertawa mendengar ini. Setelah itu, dia menatap Lindong dan berkata, Tenang, aku tidak meminta kamu untuk menyerahkannya. Ini karena, aku akan merebutnya secara pribadi. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ekspresi Little Flame ganas ketika dia tertawa dengan dingin. Benar-benar sekelompok bajingan yang tidak tahu batas mereka. Raja Teng Huo Barat melengkungkan bibirnya dan berkata, dia jelas tidak senang dengan fakta bahwa aliansi yang baru terbentuk ini benar-benar berani menantang gunung mang mereka. Apa gunanya mengucapkan omong kosong seperti itu? Ayo ikuti aturan dan bertarung. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memutuskan apakah kamu ingin menyerahkannya. Pria berpakaian hijau itu berbicara dengan suara lemah. Dia jelas memiliki status yang cukup tinggi di Gunung Mang. Oleh karena itu, empat raja lainnya mengangguk setelah dia berbicara. Sementara itu, matanya tidak ramah saat mereka menatap kelompok Lindong. Kerumunan yang berdiri di luar area tengah membelah bibir mereka ketika mereka melihat kedua belah pihak. Kedua belah pihak telah mengungkapkan kemarahan mereka dan mulai bertengkar segera. Oleh karena itu, sepertinya tidak mungkin untuk mencari resolusi damai untuk masalah hari ini. Kalian semua harus menyadari aturan dan aku tidak akan menguraikan. Partai yang memenangkan tiga dari lima putaran adalah pemenang dan pemenang akan mengambil setengah dari wilayah pihak lain. Apakah kamu memiliki pertanyaan? petik 2. Pria yang mengenakan pakaian hijau menatap lindung. Dia terdiam sebelum berbicara. Suku aku cukup tertarik dengan istana ilahi misterius kamu. Oleh karena itu, jika kamu menyerahkannya secara sukarela, kami mungkin membiarkan Deep Lightning Mountain kamu untuk terus hidup di wilayah Perang Bis. Petik 2. Aku pikir itu akan lebih tepat untuk membahas masalah ini setelah kamu menang, kan? Lindung tersenyum lembut, berdiri di sampingnya. Kilatan sengit memenuhi mata Little Flame. Apakah orang-orang ini menganggap bahwa kelompok Lindung akan kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai? Jelas, pria berpakaian hijau tidak berharap Lindung membantahnya karena dia sedikit terkejut. Segera, dia mengangguk dengan sikap acuh tak acuh. Namun, rasa dingin terungkap di sudut bibirnya karena kamu menikmati mempermalukan dirimu sendiri. Kami akan melakukan sesukamu. Huff. Kita masih tidak tahu siapa yang akan berakhir dengan mempermalukan diri mereka sendiri. Panglima Iblis Kera Emas berteriak dengan marah, "Mengepalkan tangannya yang besar!" Batang logam hitam muncul dalam sekejap. Setelah itu, tubuh tongkatnya bergetar, dan bahkan udara sendiri terkoyak. Pria berpakaian hijau itu melirik dengan acuh tak acuh pada komandan Iblis Kera Emas. Sebelum dia segera menginjak tanah, tanah di depannya bergetar, dan tanah benar-benar naik. Setelah debu tersebar, sebuah panggung raksasa besar sepuluh ribu kaki terbentuk. Teng Feng, Teng Lin, kalian berdua harus pergi bersama. Akhiri pertarungan ini secepat mungkin. Pria berpakaian hijau memerintahkan dengan suara samar. Ya, Raja Timur Teng Feng dan Raja Barat Teng Lin mengangguk. Setelah itu, tubuh mereka bergerak sebelum mereka muncul di panggung besar. Mata mereka memandang ke bawah pada kelompok besar dari Istana Empat Titans. Sebelum tawa arogan mereka menyebar, siapa yang berani melawan kita? Aku akan berurusan dengan Teng Feng. Komandan Iblis Kera Emas mempererat cengkeraman batang logamnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini adalah pertandingan pertama mereka dan mereka harus melakukan yang terbaik. Kalau tidak, itu bisa berakhir melemahkan semangat orang lain. Serahkan Teng Lin padaku. The Ghost Condor Demon Commander juga melangkah maju. Keduanya tahu pentingnya pertandingan pertama dan kedua. Meskipun mereka tahu tentang kekuatan Lindong dan Little Flame, lawan di depan mereka bukanlah individu yang sederhana. Karena itu, bahkan jika mereka bertarung, tidak ada jaminan kemenangan. Lindong secara alami menyadari kekhawatiran mereka. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa yang dia lakukan hanyalah mengangguk. Swoosh! Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat ini. Mereka menggerakkan tubuh mereka dan melompat ke atas panggung. Sebelum mereka muncul di depan Teng Feng dan Teng Lin masing-masing. Mereka berempat berhadapan saat mereka saling memandang. Keganasan dingin yang dingin membuncah. Sementara itu, aura agung dan perkasa perlahan-lahan muncul dari tubuh mereka dan bergema di langit. Empat praktisi panggung utama samsara. Semua orang menatap riak-riak luas dan perkasa di langit, di depan mata mereka tanpa sadar memanas. Kedua belah pihak adalah pakar top dari daerah masing-masing dan benar-benar sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan ini. Udara yang mengalir alami di sekeliling mereka tampaknya telah menegang pada saat ini. Tekanan yang memancar dari panggung menyebabkan ekspresi banyak orang kuat menjadi pucat. Mata lindung menatap tajam ke panggung. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Itu karena dia tiba-tiba mendengar suara guntur. Angin kencang bertiup di hadapan Yuan Power yang besar dan kuat melilit keempat sosok itu. Mereka tampak seperti meteorit. Ketika mereka tiba-tiba menyerbu ke depan dan terbang melintasi langit. Setelah itu, mereka bentrok dengan cara yang sangat mengejutkan. Bumbung, guntur terus bergema di panggung. Empat sosok bercahaya menyeberang dan bertarung satu sama lain dengan kecepatan kilat. Bahkan, seluruh ruang menjadi terdistorsi. Kekuatan Yuan yang liar dan penuh kekerasan berkumpul dengan cara yang gila dan bahkan langit menjadi jauh lebih redup karena bentrokan yang liar dan keras ini. Ekspresi dari kelompok Lindung sungguh-sungguh ketika mereka menatap pertarungan intens yang terjadi di atas panggung. Kedua pihak berada pada tahap samsara dan memiliki kekuatan yang sama. Namun. Duo Teng Feng memiliki keunggulan dalam hal garis keturunan mereka. Ini karena mereka berdua berasal dari suku Hering Darah, yang merupakan salah satu dari delapan suku raja. Meskipun mereka tidak sekuat empat suku Tuan, mereka masih memiliki keunggulan yang signifikan ketika melawan Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Condor Hantu. Namun, ini bukan keuntungan besar yang tidak bisa dilanggar. Selain itu, Dua Golden Ape Demon Commander cerdas dan mereka tahu kapan harus bertarung dan kapan harus menghindar. Setelah semua, mereka juga sangat kuat dan sangat sulit bagi duo Teng Feng untuk benar-benar membanjiri mereka. Tentu saja, mereka tidak dengan tulus percaya bahwa mereka mampu mengalahkan duo Teng Feng. Sampai sekarang, mereka hanya ingin menyeret pertarungan ini dan mengakhirinya dengan hasil imbang. Bagi mereka, ini setara dengan kemenangan. Kakak, kedua orang itu benar-benar kuat. Api kecil memiliki ekspresi serius. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa duo Teng Feng memiliki keuntungan dalam bentrokan menakutkan yang terjadi di panggung. Mereka setelah semua anggota suku Herring darah dan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Namun, kami tidak berharap untuk kemenangan. Yang kami harapkan hanyalah mereka tidak melakukan kesalahan. Selama kita bisa memaksakan hasil seri. Itu akan dianggap sebagai kemenangan kita. Bagaimanapun juga, kita memang kurang dalam hal fondasi kita jika dibandingkan dengan Gunung Mang. Komandan Naga Iblis Langit berkata dengan suara yang dalam. Paksa pengundian Hu, Lindong menatap panggung. Sementara alisnya berkerut lembut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa itu bukan tugas yang mudah untuk memaksakan undian. Meskipun demikian, dia juga mengerti bahwa kecuali seseorang memiliki beberapa teknik khusus Sangat sulit untuk muncul sebagai pemenang dalam pertarungan antara teman sebaya Bang, di atas panggung Empat tokoh saling bersilangan secara kasar Setelah itu Banyak retakan besar menyebar di permukaan panggung sebelum empat sosok terlempar ke belakang 10.000 kaki Dengan kaki mereka bergesekan dengan tanah Saat ini mereka berempat memiliki ekspresi yang agak suram dan napas mereka menjadi lebih kasar. Jelas, bentrokan dahsyat dari sebelumnya mengambil korban besar pada kedua belah pihak. Jika kamu ingin mengalahkan kami, aku khawatir itu tidak akan sesederhana yang kamu bayangkan. Komandan Iblis Kera Emas memegang tongkat logamnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Apakah begitu? Teng Feng tertawa dingin setelah mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat pria berpakaian hijau di belakangnya. Ketika yang terakhir melihat aktingnya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Pemanasan berakhir. Selanjutnya, aku akan mengizinkanmu orang desa untuk melihat siapa sebenarnya empat titans yang sebenarnya. Semburan ejekan muncul di wajah Teng Feng. Setelah itu, ia mengambil langkah maju bersama dengan Teng Lin. Setelah itu... Mereka mengepalkan tangan mereka di depan pilar cahaya terang perlahan terbentuk di tangan mereka. Riak yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu tempat ketika pilar cahaya ini terbentuk. Mengaung, raungan rendah dan dalam dikeluarkan dari tangan duo Teng Feng. Pilar-pilar cahaya berangsur-angsur terbentuk sebelum berubah menjadi pilar batu kuno berukuran 2000 kaki. Sementara itu, ada naga hijau dan simbol harimau putih hadir di masing-masing pilar batu masing-masing. Apakah itu, murid Lindung tiba-tiba menyusut ketika dia melihat pilar batu kuno besar di tangan mereka. Item yang peringkat ke-17 pada peringkat objek ilahi kuno, empat pilar penindasan abadi binatang suci. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1124, kekalahan berturut-turut, berdengung. Dua pilar batu kuno berkedip dengan sinar menyilaukan saat mereka muncul di tangan duo Teng Feng. Simbol naga hijau dan simbol macan putih masing-masing diukir pada pilar. Naga dan harimau meraung yang memukau namun samar keluar. Empat pilar penindasan abadi binatang suci. Ekspresi Lindung sangat suram saat dia menatap pilar batu kuno yang muncul di tangan duo Teng Feng. Dia berhasil mengidentifikasi mereka segera. Pilar batu kuno ini adalah peringkat ke-17. Empat pilar penindasan abadi binatang ilahi. Pada peringkat objek dewa kuno. Itu tidak terduga bahwa objek ilahi seperti itu akan muncul di tangan lima Raja Mang Mountain. Di samping, ekspresi Little Flame dan Heaven Dragon Demon Commander juga sedikit berubah pada saat ini. Mereka bisa mendeteksi tekanan besar dan kuat dari pilar batu kuno. Di tangan orang-orang dengan kekuatan Teng Feng, kekuatan benda suci seperti itu dapat digambarkan sebagai gempa bumi. Peningkatan kekuatan pertempuran karena senjata-senjata ini sudah cukup untuk memecahkan kebuntuan ini. Ada total empat pilar yang membentuk pilar empat penindasan abadi binatang suci. Yang ada di tangan duo Teng Feng haruslah pilar naga hijau dan macan putih. Dari kelihatannya, mereka telah memisahkan empat pilar, satu untuk setiap orang. Meskipun demikian, salah satu dari empat pilar ini saja sudah sangat kuat. Golden Ape dan Ghost Condor kemungkinan akan dikalahkan, kata Lindong dengan suara dalam. Sial, The Heaven Dragon Demon Commander dengan erat mengepalkan giginya. Dia tidak berharap bahwa Gunung Mang akan memiliki objek ilahi kuno yang kuat. Dengan cara ini, keseimbangan telah rusak. Seluruh tempat telah jatuh kegempar karena dua pilar batu kuno. Beberapa orang mendesah dalam hati, seperti yang diharapkan dari Gunung Mang. Sumber daya seperti itu memang jauh lebih besar dari tiga komandan iblis wilayah perang bis. Haha, ayo akhiri ini. Teng Feng memandang ekspresi duet komandan iblis keramas yang sekarang jelek dan dengan tulus tertawa di langit. Tanpa kata-kata yang tidak perlu. Dia melambaikan lengan bajunya pilar naga hijau dan pilar macan putih di tangan mereka bersiul ke depan. Berubah menjadi dua sepuluh ribu kaki lampu terang yang merobek ruang dengan cara tak terbendung. Akhirnya. Mereka menabrak dua Golden api Demon Commander dengan kecepatan kilat. Mengaung, The Golden api Demon Commander mengeluarkan raungan marah ketika cahaya kemasan gemerlap meledak dari baju besi emas di tubuhnya. Pola aneh mengalir dalam cahaya kemasan. Jelas, baju besi emas di tubuhnya juga merupakan objek ilahi. Namun, itu hanyalah objek ilahi yang biasa dan tidak dapat meninggalkan namanya di peringkat objek ilahi kuno. Aul The Ghost Condor Demon Commander juga merasakan bahaya. Dia mengeluarkan pekikan tajam saat tubuhnya membengkak cepat sementara bulu hitam dengan panik tumbuh di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi condor hantu besar 10.000 kaki. Pertahanan di sekitar tubuhnya dilepaskan ke batas. Gemuruh, 2 10.000 kaki lampu terang menembus celah ketika pertahanan mereka diaktifkan. Setelah itu... Mereka dengan kejam menabrak tubuh keduanya di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang dalam dan keras bergemuruh di seluruh area sementara energi liar dan keras yang tak tertandingi menyebar seperti badai. Bentrokan gila ini tidak berakhir di jalan buntu. Cahaya keemasan dan cahaya hitam di sekitar dua komandan hancur di bawah cahaya terang yang luar biasa. Suara meredam muncul, dan kedua sosok itu melesat ke belakang di depan banyak pasang mata yang terpana. Akhirnya, mereka menabrak tanah dengan keras, membentuk selokan sepanjang seribu kaki. Haha, kamu ingin bertarung dengan gunung mangku hanya dengan kemampuan ini. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dua Teng Feng berdiri di udara dan tertawa liar. Segera setelah itu, dengan lambaian tangan mereka, pilar-pilar batu kuno kembali. Pertempuran ini sudah berakhir. Banyak tatapan kasihan melihat ke arah kondisi menyedihkan dari dua panglima kera iblis emas. Penampilan mereka sangat mengerikan, baju besi emas pada komandan iblis kera emas telah terbelah. Jelas, mereka tidak cocok untuk duo Teng Feng ketika mereka memegang empat pilar penindasan abadi Dewa Buas. Lindong mengerutkan bibirnya saat dia menyaksikan adegan ini dengan lambaian tangannya. Anak buahnya dengan cepat bergegas ke depan dan membantu mereka berdua kembali. Kami kehilangan. Wajah Panglima kera Iblis Emas sedikit pucat dan ada bekas darah yang menggantung dari sudut mulutnya. Namun, dia memiliki sedikit malu di matanya ketika dia melihat Lindong. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk menciptakan awal yang baik dengan menjadi yang pertama bertarung. Namun, mereka akhirnya benar-benar dikalahkan. Selain itu, mereka secara bersamaan kehilangan dua putaran. Ini bukan masalah. Lin Dong tertawa. Wajah mudanya terus tenang. Ketenangan ini membuat duo Panglima Kera Iblis Emas merasa sedikit lebih baik. Bajingan ini, komandan Iblis Naga Langit mengertakkan gigi karena marah. Duo Teng Feng memiliki keuntungan garis keturunan untuk memulai. Namun, mereka masih mengeluarkan benda ilahi kuno yang begitu kuat. Ini praktisnya intimidasi. Tidak peduli bagaimana seseorang mendapatkannya. Kemenangan adalah yang terpenting di arena. Kami tidak bisa mengeluh tentang apa yang telah mereka lakukan. Petik 2, Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kami telah kehilangan dua putaran. Tidak akan ada lagi peluang yang tersisa jika kita kehilangan yang lain. Petik 2, Haruskah aku bertarung di babak ini? Komandan Iblis Naga Langit ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya dengan cara menyelidik. Namun, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Kekuatannya setara dengan duo Golden Ape Demon Commander. Jika pihak lain masih memiliki pil empat pilar penindasan abadi binatang buas lainnya, kemungkinan dia juga akan dikalahkan. Aku mungkin tidak akan kalah jika aku memiliki Nine Sky Heavy Mountain. Petik 2, kata Panglima Iblis Naga Langit. Segera setelah itu. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan menutup mulutnya dengan cara yang aneh. Gunung berat sembilan langit, yang semula miliknya telah direnggut oleh Little Marten. Lindong tersenyum, dia merenung sejenak sebelum berbalik dan meraih tangan Komandan Iblis Naga Langit. Segera setelah itu, dia menarik tangannya di depan ekspresi kaget dari orang-orang di sekitarnya. Ini, Komandan Iblis Naga Langit membuka dan menutup tangannya ketika kejutan melintas di wajahnya. Aku akan meminjamkan kepada kamu, jawab Lindong sambil tersenyum. Baik, Joy melonjak di mata komandan iblis naga langit, sebelum dia mengangguk dengan berat. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke atas panggung. Matanya mengarah ke arah gunung mang saat dia dengan dingin berteriak, "Bawa!" Haha, apakah kamu tidak merasa cukup malu? Teng Huo tertawa mengejek. Setelah itu, dia juga melompat ke atas panggung dan sedikit memiringkan kepalanya menunjukkan wajah penuh kegembiraan Dengan mengepalkan tangannya, pilar batu merah tua yang menyala-nyala muncul. Ada simbol burung vermilion berputar-putar di sekitarnya. Pilar vermilion bert dari empat pilar suppression immortal bis immortal memang ada di tangannya. Tang Huo mengutak-atik pilar. Vermilion Bird saat dia mengejek Panglima iblis naga langit. Apakah kamu tidak akannya sekarang karena kamu telah melihat hal ini? The Heaven Dragon Demon Commander tertawa dingin. Kedua tangannya terkepal erat saat Yuan Power yang megah dan tak terbatas menyebar. Hidup dan mati Ki bergabung dengan sempurna dalam kekuatan Yuan yang tak terbatas. Masih berencana untuk melawan dengan keras kepala. Lupakan saja. Aku akan menghabisimu. Teng Huo tertawa samar. Dia tidak punya niat untuk melakukan pemanasan. Dengan lambayan lengan bajunya, pilar Vermilion Bird melesat ke langit. Api merah terang menyebar dan suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Jelas, dia telah memutuskan untuk menggunakan teknik terkuatnya untuk menghancurkan moral istana empat titans dengan satu serangan. Bang, sebuah cahaya menyala mengerikan datang bersiul. Muncul di udara di atas panglima iblis naga langit di depan banyak mata kasihan. Beberapa orang diam-diam menghela nafas ketika mereka menyaksikan adegan ini. Istana Empat Titans benar-benar kehilangan muka semua hari ini. Ketiga putaran telah hilang dan pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menghalangi Gunung Mang sama sekali. Panggung pecah terpisah pada saat ini sebagai Panglima Iblis Naga Langit mengangkat kepalanya dan melihat serangan sengit yang membentur ke arahnya. Dia mengertakkan gigi dan mengayunkan lengan bajunya. Sinar cahaya biru tiba-tiba melesat keluar, tumbuh saat berubah menjadi lonceng biru raksasa. Gelombang agung tampaknya melonjak dari bel raksasa ini Dentang, lampu merah berapi tanpa ampun menabrak bel raksasa Namun, adegan bel yang diharapkan tidak terjadi Lonceng raksasa dengan bangga berdiri Terus berdering karena secara langsung memblokir serangan Vermilion berpilar Apa, di luar panggung Ekspresi Teng Lin dan yang lainnya berubah setelah melihat ini Itu adalah, si Calming Bell Luotong sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat bel biru raksasa. Suaranya berisi beberapa kebingungan. Lonceng penenangan laut peringkat 20 pada ranking objek ilahi. Kelompok Tanglin terkejut dan mereka dengan cepat mengerutkan kening. Tampaknya istana empat titans ini juga sudah siap. Meskipun si calming bel lebih rendah peringkatnya dari pilar penindasan abadi dewa empat binatang. Teng Huo saat ini hanya memiliki pilar burung vermilion di tangannya dan kekuatan penuhnya tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Secara alami, sangat sulit untuk mematahkan pertahanan si Calming Bell. Sepertinya Teng Huo tidak akan bisa memenangkan babak ini. Namun, dia juga tidak akan kalah. Huo Tong berkata dengan suara lemah. Tidak penting, sekarang setelah Komandan Iblis Naga Langit telah bertarung, keduanya adalah satu-satunya yang tersisa. Mereka belum mencapai tahap samsara dan tidak layak disebutkan, kata Teng Lin dengan suara dingin. Di sampingnya, Teng San, yang belum bertarung, tersenyum. Matanya dipenuhi dengan aura amat buruk. Kamu bisa yakin bahwa aku akan membuat mereka putus asa? Di atas panggung, Teng Huo terkejut ketika dia melihat bahwa serangannya telah diblokir. Tetapi amarah dengan cepat memenuhi hatinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan cahaya besar seratus kaki tiba-tiba meledak dari pilar burung vermilion dan menyerang Panglima Iblis Naga Langit dengan cara yang bahkan lebih ganas. Namun, yang terakhir bergantung pada kekuatan si Calming Bell untuk menerima semua serangan seperti badai tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun Panglima Iblis Naga Langit telah menerima serangan, serangan baliknya juga tidak dapat menerobos vermilion berpilar milik Teng Huo. Kedua belah pihak terus bertukar pukulan. Tetapi semua orang bisa mengatakan bahwa sulit bagi pemenang untuk diputuskan. Tidak ada yang bisa memenangkan babak ini. Jelas, kedua belah pihak sangat menyadari hal ini. Karena itu, mereka menyerah tanpa daya setelah melanjutkan untuk sementara waktu dan mereka berdua mundur bersama. Pertempuran ini bisa dianggap seri. Beberapa seruan terdengar karena hasil yang tidak terduga ini. Awalnya. Mereka berpikir bahwa Istana Empat Titans akan sepenuhnya dikalahkan babak ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertahan sedikit lebih lama. Namun, ketika semua orang melihat Lindung dan Little Flame yang tersisa di Fort Titans Palace, semuanya diam-diam menggelengkan kepala. The Heaven Dragon Demon Commander mungkin telah berhasil menebus mereka. Tetapi sudah jelas bahwa Fort Titans Palace tidak lagi memiliki ahli yang kuat. Di sisi lain, Gunung Mang masih memiliki tengsan dan luotong terkuat. Itu adalah situasi yang agak suram untuk istana empat titans. Kakak, giliranku. Flame kecil menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Lin mengangguk. Dia dengan lembut menggenggam tangan Little Flame saat tatapan penuh makna melintas di mata hitam itu. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.